teman-teman iya teman-teman Assalamualaikum apa kabar ini kami Rumah Isha dan Ayah teman-teman jangan kemana-mana ya ini Rumah Isha mau bagi game yang bagus buat teman-teman ya nanti teman-teman lihat link di bawah teman-teman ya ini game yang bisa diakses di internet atau di handphone Ayah Bunda teman-teman game ini untuk belajar bukan untuk main teman-teman karena game ini drawing ya untuk menggambar supaya menjadi pandai tapi sebelum teman-teman menonton ini nah, saksikan dulu teman-teman ya ini intronya Maaf, teman-teman. Suaranya hilang tadi kan? Sorry, sorry. Okey, teman-teman. Tadi itu, itu, jangan lupa untuk subscribe, teman-teman. Please, please. Subscribe gratis, teman-teman. Okey, tak sabar lagi. Kita langsung ke TKP. Belajar menggambar. Okey, perhatikan kita, teman-teman. Boom. Nah, inilah dia, teman-teman. Cara menggambar. Okey, kita mulai. Tapi itu dia. Oke, okay, di sini coba lihat di sini teman-teman, sini ada warna-warni teman-teman ya. Nah, sekarang ini warna hitam, dan ini ada spidolnya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa ganti, kita mau kuas, ini kuas. Nah, kalau ini apa teman-teman, ini kuas juga. Nah, tapi kuasnya lain teman-teman, nah, ada bercak-bercak putihnya, beza dengan ini, teman teman. Okey kita hapus sudah teman-teman nah, Oh, hapusnya mudah banget Oh, kita ini refresh saja teman-teman Nah, kita buat ini teman, -teman ya Tekan ini gambar tanda-tanda Untuk kembali putih. Nah, kalau ini teman-teman Ini pensil Nah, pensil eh, oh, nah. Yang kita pelajari dulu Fungsi-fungsinya Kalau ini Ini uh, Kita tukar warnanya teman-teman Kita warna Mau warna apa ya? Pink Pink, oke. Okay. Nah, pink, oke. Okay. Ini namanya pasta, teman-teman. Nah, kalau ini apa nih? Ini spray. Oh, cantik kan? Ah, Spraynya, teman-teman. Oke, okay. yang mana lagi? Yang ini. Oh, yang ini apa ya? Stabilo. Oh, Stabilo, teman-teman. Ya, oke, okay. sekarang kita mau bikin apa? Kita mulai dari. Awal. Hah? orang. orang. Oke okay. kita mulai. Oke okay, kita tulis itu pensilnya. Kita beri seketsanya dulu ya. Kita pakai gambar bunga boleh, gambar orang. Huh? Bunga. Bunga. Oke okay, bunga tuh teman-teman mulai dari bulatan. Iya. Yeah. Supaya senang teman-teman, kita guna tangan aja teman-teman ya. ya. Tuh, coba. Langsung aja. kapan pandai. Oh ini. Oke, okay, gunakan ini teman-teman, set ini bunga temannya. Eh, teman-teman, tuh? Ya. Ini kita kasih, kasih ini dulu teman-teman, kasih apa namanya tuh uh, sketsanya dulu teman-teman ya. Ini barulah kita kasih tangkainya. Ini daunnya, bu, daunnya kembo, teman-teman. Kemudian ini pun daunnya juga. Nah. Lalu baru kita bagi cat Sekarang kita dia cat bisa, ya. Oke. Okay. cat Oh, bunga-bunga warna apa teman-teman pink-nya? Oke, okay, nah, toli okay. okay. ah, ya. Oke, Oke, okay, okay, sekarang spray aja, spray. Spray ini, ini mudah. ah kasih spray. Oke, okay, coba. Tung tung hmm, mudah kan? Ya, masih awal bisa ini pakai, pakai pakai mouse teman-teman wow. oke okay, sekarang kelopaknya warna apa teman-teman pink oke okay, pilih lagi warna pink pink oke okay, kita kasih warna pink wah cantik teman-teman tidak -teman. sabar saya teman-teman Anda -teman. lihat kan, teman-teman wah ini bunga apa nih kalau kelopaknya warna pink nih teman-teman ada enggak ada enggak wah bunga yang kelopaknya warna pink dan tengah-tengahnya warna kuning Coba-coba komen di bawah teman-teman bunga apa yang dibikin zamro maisha ini teman-teman nah kalau daun warna apa teman-teman coba daunnya warna apa daun warna hijau, hijau. Oke okay, kita kasih warna hijau Oh kita spray juga tapi kita pilih warna dulu teman-teman di sini warnanya oke okay? oke okay, hmm. kita spray lagi dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Wow cantik tapi cantik nah kan teman-teman itulah cara menggambar di internet teman-teman mudah sekali teman-teman kalau mau tahu websitenya teman-teman silakan lihat di komen di bawah teman-teman Oke jangan lupa untuk Like, share, dan subscribe, teman-teman. Oke, okay, jumpa lagi pada video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bye-bye, teman-teman. Dadah, jumpa lagi. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.